Five. Four. Jadi kalau kami Islam, eh, okay. nah, sebelum saya, apa namanya, maju uh, dari jauh, nah, mari kita, apa namanya, sama-sama, apa namanya berdoa. saya apa namanya uh, melanjutkan pelajaran kita saya mau uh, absen dulu bayaran ada semua cinta uh, rina putri uh, apa putriani hadir irman hadir mas farid uh, abila hadir antip hadir nadia Ada ada, ya? Nadia Astaga! Astaga! Astaga! Astaga! Astaga! Astaga! Astaga! Astaga! Astaga! Astaga! Astaga! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Baik anak-anakku sekalian Jadi Di pagi hari ini Kita kembali Apa namanya Belajar Itu Pendidikan agama Islam Sebagaimana Yang lalu yang pernah kita bahas mengenai uh, imam kepada Allah subhanahu wa taala atau mengenal yang namanya dengan al-asmaul al-husna ya ya jadi al-asmaul al-husna -Al ini coba diperhatikan di situ ya al-asmaul al-husna ini ya, nih ya, Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya. Okay, silahkan silakan lanjut. Baca sampai ini ada empat uh, al Asmaul Husna. Ya. ya. Yuk. Gunakan bahasa Indonesia yang baik. Cepat kebaca itu. Yuk,